di channel Ikebana Lucy saya memerangkai jiuka Ikebana Ikenobo memakai wadah beling sepasang yang saya kasih ornamen sedotan sedotan plastik caranya gampang sekali sedotan plastiknya kita potong potong pendek gak usah sama rata ya, ada yang panjang ada yang pendek, ini dua warna sedotannya yang satu transparan yang satu agak butek ini ya Nah, kita pakai kawat Kawat biasa Panjangnya seberapa kita butuhkan Ujungnya kawat kita simpul dulu Supaya dia enggak lewat Lalu, kita hanya tusuk di tengah-tengahnya Ditembusin seperti ini Tusuk, tembusin seperti ini Lalu, yang satunya lagi di tengahnya juga Panjang pendek jadi nanti eh, seperti petasan ya. Ronceannya nah seperti itu. Hanya ditusuk di tengahnya aja. Sepanjang yang kita inginkan. Gitu aja. Ya. Nah. Lalu ini hanya dibelit-belit begitu aja. Di supaya mantap saya kasih kawat, kawat 20 yang ditekuk 2 dimasukin, udah gitu aja nggak ada mekanik apa-apa ya ini fasnya ini mulutnya kecil jadi saya tidak pakai cansanti tidak, tidak pakai foam hanya begitu aja memang um, untuk wadah-wadah yang mulut kecil itu untuk pemula mungkin akan agak kesulitan jadi memang tingkat belajarnya harus lebih advance saya pakai daun uh, kokoloba atau yang disebut juga anggur laut Ya, ini saya kasih kawat. Ya, saya kasih di kiri satu, di kanan satu. Ya, ini harus hati-hati sekali. Ya, karena sudah ada ornamen ornamennya. Jadi ini hanya dicemplungin aja seperti itu. Ya, arahin satu ke depan. Wadahnya ditaruh satu ke depan, satu ke belakang. Setelah itu saya kasih bunganya bunga Carnation ya Carnationnya cakep sekali. Seperti biasa ada yang panjang ada yang pendek kita masukin masukinnya ini harus agak hati-hati karena dia sudah banyak sedotan di sini. Ya Carnationnya ini udah saya kasih kawat ya di sininya ya jadi lebih mudah. Hanya dicemplungin aja. Ini, ya, seperti biasa, yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang. Yang satu lagi juga sama. Saya kasih Carnation. Oke. Sudah dapat Carnationnya di dua belah vasnya. Lalu yang saya kasih Heliconia. Untuk kontras warnanya, ya Ya, oke okay. Sudah Yang satunya juga, saya kasih juga Ini saya potong, ambil yang kecilnya aja Karena saya mau satu besar, satu kecil, jadi nggak sama besar, lebih bagus Oke okay udah dapat buat aksennya lalu saya ada lisiantus yang sudah saya kasih kawat juga di sini saya akan kasih di sini lycianthusnya ya yes lalu satu lagi lisiantusnya yang satu wadah saya pakai karnesinnya dua yang satu wadah saya pakai karnesinnya sahanya satu supaya tidak terlalu sama oke okay. ya sudah jadi ya jadi ini satu di depan, satu di belakang daunnya satu agak miring ke sini ya jadi dia sepasang sudah jadi, tetapi seperti biasa saya mau kasih aksennya atau dramanya. Saya punya ranting yang keren sekali ya. Saya sudah kasih kawat di sini, supaya memudahkan masuk ke dalam wadahnya. Nanti di foto yang di studio baru bisa kelihatan cantik ya. Karena kalau di demo begini, pengaruh dari lightingnya juga berbeda hasil fotonya. Jadi setelah rangkai biasanya saya foto di studio dengan komposisi lampu yang sudah disetel sedemikian rupa, hasil foto tuh berbeda. Jadi memang kadang-kadang yang saya demo dengan hasil fotonya agak sedikit-sedikit bergeser, itu karena angle daripada rangkaiannya itu karena dipindahkan begitu dia agak suka berubah sedikit. Ya, seperti ini sepertinya Iya oke rangkaiannya sudah jadi tapi ini arahnya belum tepat karena dia bergoyang seharusnya seperti ini ya ya rangkaian jiuka memakai wadah beling sepasang wadah beling, yang memakai ornamen sedotan, ya, rangkaian saya sudah selesai. Jika suka dengan rangkaian saya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.